Oh, yang berlaku adalah mengikut kehandok dan takdir Allah Azza wajalla. Jal ni kita orang Islam ni oh, tu hai kehandok dia tu hai tak ada kehandok, dia tak berlaku dia tu hai kehandok, dia berlaku manusia hanya berusaha dan berikhtiar Ibn Khaldun berkata dah dahulu, ahli sejarah dan ahli fikih, seorang yang bernama Ibn Khaldun dia berkata apa? tinjauan dan penyelidikan maknanya orang, -orang duduk wekrok dan dok perhati sejarah yang berlaku go tu goni go goni ni go go nak no, ayat katanya ahli fikih Islam pada zaman dulu dia rakyat kata kena no? tinjauan dan penyelidikan keterangan-keterangan yang nyata tentang kehidupan manusia manusia sejarah ialah cara hidup manusia Allahumma amin sayyidina wa Muhammad wa ربنا atina في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار azab النار النار ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid bangun aku pada malam ini Hari Ahak Malam Isnain Sebagai 10 hari Akhir Dari bulan Syaban Yang Kita tak berapa hari lagi akan menyambut Bulan ramadan Al-Mubarak Yang kita harap muda mudah-mudah Dengan Tibanya Bulan ramadan Dan siapanya umur kita Allah akan beri berkat dan adanya perubahan di dalam hidup kita jadi uh, untuk pengajian kita di antara Maghrib dengan Isya ke Isya ni dalam beberapa perkara yang ingin saya sebut kepada kita berhubungi dengan yang pertama sekali khas sejarah sebab diberi tajuk kepada saya ni so kecek ha ha sejarah maka sudah pun dua kali ataupun tiga kali saya duk mari di sini menyebut ha ha sejarah capo-capo dengan tak ada es masa maka ingin saya baca kepada kita lebih kurang dah eh, gapo yang saya colek daripada kitab tamadun Islam yang ditulis oleh profesor Dr. Mahyuddin Yahya Molek buku ni, tapi buku bahasa Rumi Malaysia lah Dia kupah dengan secara Rekah dan padat isi dia Saya baca dulu kepada kita Lepas tu, ada tajuk Selepas daripada ni hubungi dengan Sedikit boleh Ramadan Sebagai peringatan kepada kita, walaupun saya percaya Katanya, Minggu depan Orang yang mengajar Dia akan sebut juga haram Ramadan Lepas tu, kalau sekiranya Mereka ada masa lagi Kalau ada masa Iaitunya eh? nak baca hubungi dengan Syakban Pintu Ramadhan Saya baca dulu kepada kita Hubungi dengan Sejarah Sejarah Sejarah ialah peristiwa yang berlaku Di sewaktu zamir satu ketika Dicerita kepada orang kemudian Orang dulu Raya kepada orang kemudian sama ada betul ataupun salah terhenti di atas maklumat yang dicerita oleh orang di zaman itu dan menjadi buah mulut orang dari generasi ke generasi sebab tu saya wayak dah dulu katanya, sejarah kita ngaji ni, bukir bukir semua tu betul dah sebab zaman dulu tak ada orang duduk tulis lagi, zaman dulu benar dah lah, ia wayak daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut boleh jadi ada salah, ada silap. Hak betul pun ada. Sejarah berbentuk cerita. Ha, persoalan ni. Soalan, keluarga, ahli kapung. Lepas tu, kau kopsar lagi. Negara. Lepas tu, kecik pula. Ha, sama ada ha, kemajuin maupun keruntuhin. Gitu sejarah. Negeri itu maju. Negeri ini butuh. Negeri ini haco, Pere. badai. Pada batin. Tengok kepada zoh zo, ya, ya, apa ni sijarah ni yang adanya zahir ada batin. Siaga batin ini ialah suatu perkara yang memberi arti dalam kehidupan manusia. Sebab apa tu? Bila berlaku sesekala so -so ciraklah benda tu akan kesan dalam hidup. Ah tu. Sebab tu kejadian-kejadian yang berlaku dia akan jadi pucuk boleh berubahnya kehidupan manusia. Dari dahulu sampai sekarang. Serta menjadi tinjauan orang merancang cara hidup di masa hadapan. Jadi dah berlaku benda tu, Orang pun pakai wak matakan. Pakai wak peraturan baru. Dia dia tak timur peristiwa. Jadi orang nak wak matakan. Kau tu matakan ke ni. kita gambar Kerana orang yang mengerti dan memahami sejarah. Dia tidak akan ketinggalan zaman. Itulah kita kena mengaji sejarah. apa kalau kita buat soalan lah. Katanya, apa kita kena mengaji sejarah. Ya Allah lah tu. Dekita tahu ha zami dulu berlaku gapo, apa. Jangan de'ui berlaku pula. Seperti zami dulu. Nabi ayat di dalam hadisnya, La yuldaghun mu'minu fi juhrin wahidin maratain. Ataupun maratain fi juhrin wahid. Nabi ayat katanya orang mukmin jangan dipaguk dua kali dilubah tula. Lagu mana? Dulu kena dah tipu kau orang. Tapi kali yang kedua jangan kena tipu. Jangan we kena tipu. Maknanya kalau dia kita kena tipu sampai dua kali, orang terajuklah lu bodoh mu. Apa mu tak ingat dia ni juga tipu mu. Lama ni yang mari tipu mu pula. Bodohlah mu. Tu soreh tu. Apa tas lagi? Rama-rama radak menengah negara negeri kena tipu dua kali. Allah nak. Bahkan dia akan berhati-hati supaya tidak tidak apa? Peristiwa tidak akan berlaku yang sama. Nak. Tidak berlaku buat kali yang kedua dan seterusnya. Nah ni, kita apa lagu tu? Kena waja jadi perit dan adanya pengajar bot rian. Bila kita kena tipu, kita kena buat zoling ataupun kena satu-satu kala. Lagi. dalam peristiwa, dalam khas diarah ni tak? Dia adanya berita peraih. Jatuh, bangun sesebuah tamadun. Tamadun ni artinya kemajui. Dalam bahasa siya dia panggil arayat ham. Dari bahasa, bahasa arah dia panggil at-tamadun. Supaya dengan Melayu kita panggil juga tamadun. Nah sebab tu, kita ni kena maju cuba kita gambar orang zaman 40 tahun 50 tahun dulu, dia mari duduk di kampung Naka mula-mula kalau dia, dia dia ingat boleh dia rayak bayi lagi kepada anak cucu dia boleh rayak, oh dulu tak ada batas umur jauh-jauh sutik, jauh-jauh sutik tapi orang ni penuh lepas tu, cuba kita gambar, 20 tahun 30 tahun, masa kita tak ada sikit lagi ni Hak tinggalnya siapa? Anuk, cucu, cicit, cocok kita ni. Duduk dalam kampung ni lagi. Cerak lah. Dia tak suka dengan zamil-zamila ni. Masjid-masjid ni boleh jadi kena ramak, wak semula. Umuh-umuh ada-ada. Hak buruk-buruk, ramak, wak semula. Orang pun korama, korama. Boleh jadi sining. Kayak ni kota baru. Mari siapa ke sining. Sebab apa? Sebab adanya perubahan. Eh? Atulah dinamakan sejarah. Kalau dia orang tak tulis sejarah Kampung Naka ni, apa boleh tak nama Kampung Naka. Adoh Wak Naka kalau lagu mana? Cerap ni aku nada. Okay? Ha gitu. Itulah nak oiak katnya sejarah. Sejarah yang berlaku. Dan daripada itu, semua yang berlaku adalah mengikut kehendak dan takdir Allah Azza wajalla. Ni kita orang Islam sini. Ha oh, Tuhan ke hendak. Dan Tuhan tak ada ke dia tak berlaku. Dan Tuhan dah hendak cerak berlaku. Manusia hanya berusho dan berikhtiar. Ibnu Khaldun berkata. Dahulu ahli sejarah dan ahli fikih sore yang bernama Ibnu Khaldun dia berkata apa? tinjauan dan penyelidikan. Maknanya orang duduk wikrok dan deperhati sejarah yang berlaku gotu-goni gotu-goni. Ni go go nak kaya no, katanya ahli fikih Islam pada zaman dulu dia kaya kata kena. No. Tinjauan dan penyelidikan. Keteringenge keteringenge yang nyata tentang kehidupan manusia, manusia. Sejarah ialah cara hidup manusia. Tu dah bari-bari orang-orang tua kita duk royak. Zaman-zaman dulu tok nenek duk royak, sapakan loning kita duk ingat lagi. Orang-orang tua duk bari. Semua juga kita zaman-zaman loning dah jangan duk senyap depan anak-anak depan cucu kita. Kita kena duk bari, kena duk royak, royak, royak, royak. Sapakan kita nikah dengan bini kita pun kita kena royak ke anak kita, ke cucu kita. Kita ni mari mano, asal usul tok nenek lagu mano. Anak-anak cucu kita apabila dia dengar dah, dia akan ingat siapa bila. Tapi adat Melayu kita ni jarang nak wayak, hab bari kok tu bari kok ni. Tulah kita kenal orang tua kita. Tok chen, tok nyi kita selepas dah tu tak tahu. Tak tahu datang mari mano. Senggoh-senggoh orang okay? hmm, tak tahu aku besar san sini orang tua aku pun mati tak nak rayak ke apa hak sejarah dia ha, tu tu nak no, rayak katanya kita mari pelian comai maknanya kita tukar semula kena rayak katakan anak cucu kita sejarah kita lagu mana lagu mana saya nak rayak sikit tak saya ni tak cek saya asal daripada India ha, ni bukan nak rayak bari pribadi saya tapi tak cek saya pok saya tak pandai dah kecil India sebab beranak lahir di taning tapi tak cek orang India. Saya boleh sebelah tahun Huk Sibha baru ni. Saya bawa pergi anak saya semua pergi di India. Dia jumpa dengan mak saudara saya, sepupu saya, orang ni. lagi. Tidak ada. Masya Allah. Nak pergi anak, boleh kenal. Tuan trakun kita mari sini, duduk sini, lahir sini. Walaupun kita, apa ni, anak-anak tak pandai kecek bahasa India. Kita pun guna bahasa orang putih, guna bahasa Arab. Dengan dia kecik bobai bobai bobai masya-Allah boleh ikat tu. Adik beradik semula rapat semula. Saya pergi dulu tu 20 tahun dulu. Saya pergi pula selepas pada 20 tahun saya bawa anak-anak. Dulu tak ada anak lagi masa duk duk, duk, duk apa ni? Baru bini tak ada anak. Tapi kita bawa anak-anak lagi. Ha inilah nak royak katanya. Kita semua ni kena royak kena bagi ke anak-anak kita. Dan kalau boleh lagi tulis sejarah. Tulis sejarah. Walaupun panak-panak kita tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. tulis, Mudahnya bagi orang nak kaji sejarah kita. Walaupun dengan secara rekah atau secara detail panjir. Orang boleh tahu. Dia tanya, oh, dah Allah ni mamak ni timoh ni tijau ni. Asal-usul dia mariman, adik-beradik berapa orang. Sebuah-buahnya dia berapa orang. -sul. Saya lagi tengok dah. Di Bakok. Di Islah Semakom. Orang yang duduk-duduk jadi kamakan berihans eh pasal ni semakom tu saya buka bob far tu ni daripada orang-orang anak cucu dia cucu cicit cocok, mari nikah dengan orang tu orang tu orang tu masya-Allah nak nak muka tu ada belakang. Yo, lalu, lalu, ni, misalnya, nama orang belaka ya tanya dah tu orang ni misal katanya nama mek joh visa dah mek joh binti ibrahim lahir tahun berapa mati tahun berapa Allah bi ha ni nak no, ayat katanya dia tak si yang sejarah. Tok nenek dia. Lagu tu lagu ni. Alhamdulillah. Dan ibnu Khaldun raya lagi. Dan pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa. Dia sejarah tu ditulis. Cira orang belakang dia akan boleh ngaji. Tahu sosok. Kita zaman-zaman zaman learning kadang-kadang Tok Guru sore mati tak? MasyaAllah. Tak ada kita tanya sejarah tu, guru tu. Dia mati dulu. Kena dok ngaji, kena dok tanya orang lain. Tanya adik-beradik dia, tanya orang yang kenal dengan dia. Kadang-kadang tak meliputi semua. Maknanya tak tahu sungguh. Tapi kalau dia dia ya, duk ada lagi, kita dok di sampah, dok di kecek. Tak mesti katanya kita kena tangkan, ambil klong tak depan. Kadang-kadang kita ambil soroh dia pada orang. Ataupun kita minta izinnya dia, nak buku gambar dia. Kalau ia raya tak, tak apa. Ia pun sedia nak raya sejarah dia. Ia raya so-so-so, kita rekod. Taruh. Barulah untuk guru yang hilang, yang mati di tempat kita pun, insyaAllah sejarah dia duduk du ada. Orang boleh duduk, bagi boleh duduk raya. Tapi setengah-setengah orang -setengah ia kaya, hmm, sejarah aku, aku tak ada apa sekarang. Ada bini, ada anak Hijau lebih kurang. Tak ada biasa katanya nak wayak sejarah dia pun tak ada apa tapi orang yang penting-penting mesti kita kena adanya tertulis sejarah dia nah kita pergi lagi lahirnya sejarah sama sezame dengan kewujudan manusia di muka bumi ini saya biasa wayak dah dulu sejarah dia ada sekali dengan adanya manusia lepas tu hera di ada dalam korek sejarah siapa? sejarah sejarah tu ada belum pada ada ada lagi tu hawa yak di dalam Quran katanya tu hawa yak tu pada malaikat nak buatnya khalifah dia atas muka bumi iaitu buat ada. bila buat ada, dalam al tak ada wayak katanya ada ni tu tak ada wayak katanya bining ada tu namo apa sebab tu hawa orang tino hok jadi bining nya aden ni tak ada sebut di dalam al tapi sebutnya Adam Wazawjuhu Iaitunya Ade dan isterinya Tak ada wayak di dalam Kro'ayah Katanya Hawa Tak ada Ya Adam Uskunul jannata wazawjuka Hei ade munduduklah di dalam syurga dan istrimu Tak ada wayak nama isteri dia Ha ni no, ayat katanya Tapi sebut di dalam hadith Adonyo Hawa yang Nabi royak. Berartinyo sejarah yang mula timurnyo di atas muka dunia. Dia mari sekali dengan manusia ha duduk di atas muka dunia. Itulah kita duduk dengar ada anak Nabi-nabi, anak Nabi, Nabi, anu, Nabi Aden anu, ada nyo nama Qabil, nama Habin. Sebab Nabi kita duduk royak sallallahu alaihi wasallam. Nabi royak di dalam hadis. Dalam Quran tak ada. Tapi Tuhan royak ha anak ada Sebab berdeki Giduk bunuh Adik dia Gipacet kok Pucanya sebab deki May percay Dengan sebab boleh Bining tak comel Adik dia boleh Bining comel Itu nak ayat katanya Hasat deki ni Pucar boleh Timurnya rusak Di atas muka bumi Siapa bunuh Siapa kau ni Dia ada lagi Perasaan eh, hasat deki Tak puas hati Nak besar Nak angin lawan orang gotu gani sebab hasad dengki hati tak cuci sebab tu dak timbul bedai takai buat gotu buat gani kepada orang okay? ha gitulah dak nah. lahirnya saya baca terang. berlaku beberapa peristiwa yang menunjukkan bahawa ia adalah apa lahirnya tamadun Islam di tengah pada pasir ha ni tengok ni tuai sejarah ni ada tuai kitab ni atau, saya nak baca sikit lagi dah patu nak pergi kepada hablah sya'ban sikit Nak no ayat katanya... ...zame-zame dulu dia tak ada lagi umuh... ...bino eh, ...tak ada gotuh, tak ada gini... ...adanya dunia... ...cuba kita gambar... ...katanya kita jem atau apa... ...dalam kampung kita ni... ...pohong kayu-tap nu... ...lepas ...di negeri Arab ni... ...adanya pada pasir... ...ha tu... ...tama dun yang mulai Patu ...lepas tu orang ni dia, dia... ...dia tak ada air... ...dia tak boleh duduk... dia kena cari tepat-tempat air... Tepat-tepat ada sungai. Kalau nak kata tenguh-tenguh pada pasir nak ada. Ada air terjun nam tu. Tak ada. Tempat kita tak apa. Sebab ia ada bukit. Ada bukit ia adanya Air terjun. Adanya ni Ada sungai. Haa tu gitu. Tapi tenguh-tenguh pada pasir. Orang apabila or or or dia nak hidup. Dia kena cari ni air. Haa tu lah. Timur ni tamadun kemajuan manusia ni. Waliknya di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi tempat yang ada air. Saya misal mudah-mudahan, negeri Mekah. Mekah tu, boleh timurnya orang ramah pakar di Singah situ, dengan sebab adanya telaga zam-zam. Orang yang mula-mula pergi duduk di Mekah. Namanya, kumpulnya Jurhum. Jurhum. Orang pakak pakar duduk situ, tapi tak ada air. Tiba-tiba, Nabi Ibrahim gi tahap bini dia dengan anak dia habcik iaitu nya siti hajar dengan anaknya nya ismail nabi ibrahim yang reti sebab allah taala beri wahyu kepada dia mung kena giletak anakmu mung di situ ha nah, tengok yakin dia dengan allah taala sebab tu apabila siti hajar duk-dukung anak nabi ibrahim pun bawa nak tinggal bini dia di situ bukan cerah dah nak tinggal situ Sebab yang boleh wahyu dah. Ya, bayar. Hajar. Aku nak tinggal tinggalmu sini. Hati dia aku ambil cekak. Saya kepada bini. Saya kepada anak cik. Tapi dengan sebab peretoh Allah tak ada. Ya tak? Ya, bui kat apa? Bui watama. So, apa dia panggil? Setakah. Setakah tu? Bui air. So, apa? Sebekah. So, Zami-zami dulu dia buat bekah daripada kulit kambing. Dia panggil grebo. Zami dulu ni orang, orang tak sebut dah. grebo. Dalam kitab lama-lama dia ada sebut gerebo. Iaitunya bekah yang dibuat daripada kulit nateh dibubuh air dari, dari tu. Dia terlalu lama. Maka Nabi Ibrahim pergi jalan. Kau yak sepatuh mau duduk sini. Siti hajar apabila tengok Nabi Ibrahim mula paling belakang panggil lalu, Ibrahim, Bapak tinggal aku sini. Nabi Ibrahim, tak tahu. Pada hari dengar, ia jala, jala, jala, jala, Ibrahim, Bapak tinggal aku sini ni, dengan anak ni. Khordah lah, kacik. Eh? Bokok pergi jauh lagi. Ibrahim! ha tu khordah kan? Tuhai kesuluhmu tinggal aku sini ni. Tengok tu. Kacik lah, sebab Nabi Ibrahim pergi jauh lah. Nabi Ibrahim ulapalai ni. Yo, Jawab sepatah. Kalau tu, tak hey, suruh aku tinggal mong sini. Cegaklah aku tak tinggal mong bini aku, ni anak aku, aku cik. Sebab Nabi Ibrahim, dia nak boleh anak tu, umur dia sampai 100 tahun lebih. Dia tak boleh anak lagi. Apa boleh anak, kena tinggal, kena tahu situ. Dia kelihat di Palestine. Cuba kita gama mekuh dengan Palestine, beribu ke Beribu ke lebih. Jalai dia tahu anak situ Dia tahu bini situ Tapi dengan sebab Allah Ta'ala Weh siap-siap dah Kepada Nabi Ibrahim Weh katanya Mung tahu anak Mung sini Dengan bini Mung tak sia-sia Ya tak lapar Ya tak muma Akan adanya air Dan akan adanya makin ni Itulah Nabi Ibrahim Apabila Dia pergi jauh Pak tu Dia raya Wahai Allah Aku tinggal anak, aku, anak cucu Aku sini Dah apa Aku tinggal anak aku dan zuriak aku Bi wadin ghairi zi zar'in inda baytikal muharram Aku tinggal anak cucu sining Di tempat yang tidak adanya makin ni minumi Dan di sinilah akan adanya ka'bah di masa depan Cuba kita gambar Khir khotel Duduk di tengah-tengah bukit Keliling bukit Ka, apa ni Mekoh di tengah ha, tu tengok tu sejarah saya nak oya ni khas sejarah katanya manusia sejak daripada zaman-zaman zaman dahulu dia gini dia gincari tempat yang ada air bah, tu peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar ya? iaitu ketika Ismail diletak atas pasir kuih kuih kuih kuih kuih kaki dia timurnya air macam di di pada pasir situ Itulah Siti Hajar apabila dia unggah lagi-mari di antara bukit sofa maruah, sofa maruah, sofa maruah Masya Allah tujuh kali supaya kita duduk seir apabila kita duduk umrah, kita duduk haji di tengah-tengah situlah macamnya air tubik di tempat Ismail budak kecil dok kui kaki Siti Hajar apabila bunyi dengan air tubik dia katanya zam, zam, zam, zam, zam, zam, zam. Zam-zam nak apa? Manyo likung likung likung likung ai bajung. Tapi tak ada nak likung. Amik pasir, pasir, pasir, mari likung. Oh tak padan ai tubik macam bo. Supo ngai baik dah tobek. Orang lama apabila nampak katanya ai ada situ, ha masya-Allah. Pakak mari, korang ma, korang duduk wak umuh keliling di di Mekah. Tak ada lagi Kaabah pada waktu tu. Han ni nak no, ayat katanya? Timurnya kemajual di dalam Mana-mana tempat Orang tu dia Nak kepada Tempat yang ada air Di mana ada air banyak Maka di disitulah Orang duduk di Tepi-tepi sungai Dia nak guna air ha, tu. Cuba kita gambar tak Supaya sungai ni Di Mesir Sungai ni Di Mesir ni Kalau lah Orang pergi di, di Mesir Dia boleh tengok Di tepi-tepi Sungai ni Masya Allah Belah Negeri Mesir Jadi dua Belah bawah negeri sudah jadi dua ni, kalau sekian negeri bulat lagi ni bawah dua sungai ada tengah dikeliling tepi sungai ni kiri kan ni, penuh ringan apa? orang-orang menani sungai ni tak biasa kini. sejak daripada zaman Fir'aun zaman dulu lagi yang perintah Mesir tak tahu berapa ribu tahun dah sampai hari ni tak berasa kering orang-orang menani penuh hijau walaupun tempat jauh-jauh tu Adanya pandai pasir. Sebab apa? Sebab air tak sapa. Itulah orang-orang no, katanya. Pucur boleh. Majunya kemajuan manusia. Seperti ka, apa? Di Erok. Adanya sungai Furot. Sungai Furot duduk di negeri Erok. Majunya situ. Siapa ke dalam sejarah orang-orang no, katanya. Orang-orang duduk di tempat-tempat ada air. Iaitunya Kelum, Babylon. Itu hal-orang no, ya, di dalam Kro'an. ba -bin. Duk dalam surat baqarah ma tatlu wa ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. kafaru si'h. Wa ma ala al-malakaini bi-babil. tengok. Tuh, hai, koh, ya. Yang ngaji klum. Kita orang ngaji sejarah, katanya, oh, kelum Babilon, yang duduk di situ, dia lah buat kemajuan di Erop pada zaman dahulu. Masya Allah. Ha ni, ulama-ulama, dia ada tulis di dalam buku-buku sejarah, walaupun dia tak hidup sezamir itu, tapi, daripada muluk ke muluk, mulut ke mulut, royak, royak, royak, royak, royak, royak, maka ulama pun tulis dalam kitab dia, so, so, so, so, so. Ha ni, saya nak royak, sekarang ni, ha sejarah, lepas tu insya Allah, kita akan sambung semula hal-hal sejarah ni. Nah, Kita mari dengar pula sya'ban pintu Ramadan dan sunuh Nabi SAW pada bulan ini. Sebab kita ada lagi, lebih kurang 10 hari ya. Nah, 10 hari lagi kita nak menyambut bulan Ramadan, maka saya tulis di sini ada beberapa perkara. Saya baca cepat-cepat dah. Kenapa kau dinamakan bulat sya'ban? Hak sebenarnya, dia kena baca, hak ni ni, tekoh mula-mula, masuk boleh syabat, kena baca. Tapi tak apa, tak ada, ada salah gapa. Nah, syaban artinya, berpuak, ataupun berkumpulai. Haa, tu, tu makna syaban. Yaitu kumpulai orang yang ingin, melawas teru, dan dia peperengi. Saya ambil mana ni, perkataan ni, dan tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim, Juzuk Pak, muka seribu, neil lima puluh ribu. ni. Saya tahu katanya, kita pun tak ada dikirajuk. Kita tak ada dikirajuk. Tapi berayak pak, berasa katanya, yakin katanya. Haa ni ada nunggu eh. Kalau dikirajuk lagu ni, ada ni tempat ambil mana. Dalam tafsir ibnu Kathir, juzuk Pak, muka seribu, neil lima puluh lima. Orang arak keluar mencari air setelah mereka keluar dari bulan rajab Yang diharamkan berperih Haa tengok Dia zami-zami dulu Orang arak jahiliyah dia pergi benar Tak boleh perih Dalam bulan rajab Lepas tu bulay lagi Bulay Zul Kaedah, Zul Hijah, Muharrah Tiga, tiga bulay turuk-turuk Lepas tu Duk di bulan rajab satu lagi Bila takde pereh, takde gapa dah, takdeh gimana, nak pergi pelong orang okay, pun takdeh. Sebab ia ada suntik, sanya di antara orang-orang. Okay, okay. Kelum tu, kelum ni, kelum tu, kelum ni. takde pereh. Maka, boh habis bulepak tu mula tubik lalu. Nak menegur, nak jual, nak beli, nak bebah. Kalau dia nak jahat pun nak jahat, nak karuk pun karuk, nak baik pun baik. Ha ni duduk di dalam apa? Kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Juzuk lima muka tujuh ratuh empat puluh tiga. Ini arti sya'ban. Yang kedua, hadis Nabi SAW berhubungnya dengan posa bule sya'ban. Hadis yang pertama, An radhiyallahu anha, Qalat, Lam yakunin Nabi SAW, Yasumu syahran akhtara min sya'ban. Fa innahu kani Yasumu sya'banakullah, hadis dikeluarkan oleh al bukhari nomu maksudnya dari aisyah radiyallahu anha berkata Aisyah katakan, tidak pernah Nabi SAW berpuasa sebulai penuh lebih dari bulai syahban. Nak ayat katanya, bukan Nabi puasa hari-hari, hari-hari, hari tak. Hari, hari, hari, hari Tapi banyak Nabi puasa. Haa, tak tak? Kerana baginda berpuasa sebulai syahban sepenuhnya. Itu maknanya, maknanya istilah dia panggil. Supaya kita, kita nak mengajar, misal kata tak? Kita nak mengajar di kapung, sok kapung, itu anak bulai, anak tahu apa ni. Nak nak minggu dua, tiga, minggu sekali. Sapa ko? Cukup tahun. Kita apa orang yang, oh, kau wedok ngajar situ banyak tahun. Dah. Tahu. Ngajar banyak tahun tu maknanya apa? Bukan duduk ngajar anak hari. Ngajar seminggu, dua minggu sekali. sebulan sekali. Tapi buah hipong semua. Oh. Kapong tu kawai besona kawai duduk ngajar empat lima tahun. Dah. Tahu. Kawai sebenarnya adalah mamak timuh maik jauh. Ha tu gitu. Supo juga dengan Aisyah raya katanya. Nabi poso ni. banyak Banyuknya. Siapa supo dengan Nabi poso sebulu Padahal. Bukan anak hari. Nabi pun raya. Ini hadis Nabi lah. Nabi katanya terimalah amalah yang di. Yang di. Berapa ni? Yang di. Okey, okey. Yang dicontohi. Yang aku mencontohinya. Skoda yang kamu kuasa melakunya. Mananya ambil lah contoh daripada aku. Tu Nabi besar. Nun lah, nilah kita usaha dia. ngajar, mengajar, ceramuh. nak jadi orang ni kelik kepada sunuh Nabi semula. Yang idak gi buat benar-benar Tak suka dengan Nabi. Sebab Nabi ayat katanya, "Ambillah contoh daripada aku. Aku buat lagu ni, buat lagu ni." Mengikut ke Mengikut ke ada kuasa mu? Mu kuasa salah mana buat? Mu tak kuasa tak sa buat. Yang aku buat ni sebagai contoh. Kerana Allah tidak akan jemu sehingga kamu merasa jemu. Jemu-jemu ni makna apa? Puah. Tu ha ada puah. Tapi balik kita puah. Terah baca Quran hari ni 10 juz. Esok nak baca 10 juz. Oh, dah dah. Ha, terah baca 10 juz. Ya pagi, siapa siapa malai? Baca, baca, baca, baca, baca. Berhenti semayah, berhenti makan sebentar. Baca, baca, baca, baca, baca. Esok ke nak buat pula. Tak dah dah. Banyak da. mudah-mudah tu. Orang ni ya kena kena kari-kari, kena cari makan, kena tubik luar, jumpa dengan orang tu. Tak kena okay, Nak baca Kro'ay sepuluh juh, sehari, tiga hari, khotel. Kalau budak ngapa Kro'ay, tak apa sebab dia ya nak sok. Sebab dia ya nak tahfiz Kro'ay, dia tak siwi salah, dia ya nak terima syahadah. Tak apa, dia ya jam baca tiga hari, we habis semua tapi, amal-amal kita buat hari-hari, saya tanya, siapa kata, semaya tahjuk pak jay semalam ini? Tak ada. Kalau rajin-rajin congak sebentar, ya? oh malam ni pak jay. Esok nak pak jay pula? Tak, tak. Ha, gitu. Nah setengah jay pun tak hidup. Pak nak pak jay. Nah, ha, tu. Tak, gitulah. Dan sekasih-kasih solat yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ialah perkara yang selalu dikerjanya walaupun sedikit. Ha, tu. tu nak nak ajak ya, tu, Nabi dia buat sok moh, sok moh, sok moh lepas dia ya, besar pula, walaupun sikit buatlah, buat amal tak mesti banyak, sebab apa setakutnya kita puas dia puas lah ya Allah supaya, saya misasa lagi dia orang tua mengaju kalau budak mengaju tak apa budak-budak yang mengaju teriak sebentar, kita kita, kita kita beli benar, saya dengar Kadang-kadang ia lalu kat kedal, cuba gambar anak cucu kita. Ia lalu kat kedal, mak, ia rakyat katanya nok, Kita tak beli, klik rumah. Haa, ah, beragal lah budak. Nyata riak, teriak, teriak, teriak, teriak, teriak. Siapa kau kita pergi beli bahagia tu? Haa, lalu. Sebab apa? Sebab budak arom dia tu ia nak situ ya. Ia nak sebetar lah ya? Tapi dia orang tua mengamuk, menga, orang tua mengaju. Haa, jangki? Haa, nyaki bar semua lah. Tak? Nah, cuba gambar ni saya misal mudah-mudahan kita laki bining kadang-kadang bining kita mengaju kita nak buat lagi mana yang mengaju hanya tak nanok dia tak buat lauk dia tak mengaju mengaju dia kita ni lapar bijak tak? hai hey, temo nanok ni aku lapar kadang-kadang dia buat buat lepas-lepas lagi tu buat tak laut. sebab apa? sebab dia mengaju dia orang jatah mengaju lah. Ha tengok yang ngamuk dah dulu tu jangan duk mengamuk jangan duk mengaju Amalik pula getul lah juga. Jangan siapa kau kita buat, siapa kau buat sopuah. Oh, puah aku Jemur. Jemur supaya kita pakai, apa ni, puluk diri mung. muuk. Gambar. Tekas pinggir tak apa lagi. Pinggir yang kedua, pinggir yang ketiga. Walaupun kita rakyat katanya, oh, kita berhirna buat diri yang. Terlah tiga pinggir yang puluk dia. Mung, Muuk. Mutoh wat. Hmm. Sungguh ya, Sungguh Jangan siapa kita wah gape gapeo, jemu, wah. Yang kedua, An Abi Samaatar radhiyallahu anhu kaul, Saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, tentang suami Rasulullah Sallallahu anhu Sallam, dan beliau berkata, Ia akan bersuhu sehingga kita berkata, sudah solat, dan akan beriftir sehingga walam arahu dikeluarkan oleh muslim 2722 maksudnya dari Abi salamah radhiyallahu anhu berkata, saya menanya aisyah radhiyallahu anha tentang posor rasulullah saw. maka dia menjawab, nabi jawab, nabi katakan, nih aisyah jawab nih. Baginda banyak berposa sehingga kami menyengkau bahawa baginda sangat mengamati haposa. Nak ayat katanya, oh Nabi dia posa-posa semua. Haa, tak. Dan ketika baginda berbuka, maknanya tak posa. Kami juga menyengkau bahawa baginda memang tidak berposa. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi dah, dia rai kepada orang yang buat maka, orang ajak Nabi, Nabi, nak jeput Nabi ni ke rumah. Kadang-kadang Nabi niak poso dah pagi tu. Tapi dia ra'i kepada orang yang buat Dia pergi makin. Dia tak poso. Dia niak buka poso. Sebab Nabi ni orang berjuru, dia tak kata ke orang. Oh, dia mau. No. Tak tanya dulu kawai poso atau tak poso. Wak makin tak reyak. mai reyak tengok kawai niak poso. Dah, Nabi tak reyak dah lah tu. Nabi dia ya kecek-kecek berjuru. Sampaknya dia jom buka poso, dia gi makan di rumah orang hak jadi orang gitu. Nah, tu sebagai contoh, saya pernah tidak pernah melihat baginda berpuasa lebih banyak dari puasa di bulan Syaban. Ha nah, tu, sebab tu kita ada lagi 10 hari lagilah. Nah, nak not, banyak eh, tu nak masuk bulan bulan Ramadan, maka kita ambil kalau boleh hari Senin hari Khamis. Senin Khamis, Sedang Khamis, boleh dah sampai hari. Padahal kita tak puasa rasmi. Jamaah dah. Huh? We ada 10 hari tak payah dalam sebulan ni. Susuk-susuklah tu. dalam bulan Syaaban. Alhamdulillah. Hadis yang ketiga, saya nak baca sampai habislah. An Usamah bin Zaidin bin Radiyallahu anhu wa anhu maqal Qultu ya Rasulullah lam araka taṣūmu shahran min ash-shuhūr, mā taṣūmu min Sha'bān? qal Dhālika shahrun yaghfir yaghfad yaghfuru an-nāsu 'anhu bayna Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun hadis dikeluarkan oleh an-nasai 2357 hadis hasan maksudnya dari usamah bin zaid radhiyallahu berkata saya menanya wahai rasulullah tidak pernah saya melihat nabi berpuasa sebanyak puasa di bulan sya'ban maka baginda menjawab ha, Ini nabi jawab kepada usamah Itulah bule yang ramai orang lalai di antara bule rajak dan bule syabir. tidak? tak? Buka-buka. Buka bule syabir. Bule ramadhan. Maknanya? Bule rajak halpah dah. Bule Ramadan lagi akan datang. Dah. Habis situ. Itulah bule yang diangkat amale-amale kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku cinto supaya amale diangkat ketika aku sedang berpuasa. Ha, tu Nabi tu you don't know biasa nah, itu lagi tajuk yang ketiga adakah disunat mengerja amal soleh di Malay dan hari ni 10 sya'bah ni 10 sya'bah dah ni dah lepas 5 hari dah ataupun 4 Malay dah lepas boleh katakan banyaknya masjid-masjid yang bacanya yasing 3 kali okay? malam ni 10 sya'bah nasmaya hajak lepas tu Esok ke pakat poso. Ha tu, ada hari yang kelima belah boleh Syaban orang okay, pakat poso. Ha cuba kita dengar dah. Dengar saya baca. Saya pun nak baca depan kita weh pakat boleh. Dengar saya pun nak nak nak perhati juga. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha." Fa inna Allah dikeluarkan oleh Ibnu Majah Nomor 1388 hadis dhaif jiddan ataupun hadis lemah. Dengan maklad ni. Maksud dia iaitu nya apa? Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tiba malam ni hendaklah kamu solat pada malamnya. Puasalah pada hari besoknya kerana Allah turun ke langit dunia pada malam itu setelah terbenamnya matahari maknanya bila matahari jatuh sebelah petang mengorok itu ha tu dikiraatnya malam nisfu sya'ban tuhan turun ke langit dunia maka Allah menyeru adakah orang yang meminta ampun nescaya aku akan ampun kepadanya adakah orang yang memohon rezeki nescaya aku akan beri rezeki kepadanya Adakah orang yang tipa balor nescaya aku akan memberi afiak Jauh daripada balor Ataupun selamat Dan itu dan ini dan itu dan ini Mananya siapa yang banyak do'o Do'o do'o do'o Banyak yang dia do'o Sampai terbitnya fajar Maknanya siapa subuh Berkata Al-Albani Hadis bersangat terdaif Atau hadis pelesu Dan berkata apa Al-Albani rahimahullahu ta'ala Iaitunya Di muka Berapa ni? Iaitunya di dalam Kitab as ya Saya baca dah <tuk> Lakinna nuzul al-Rabbi Kulla laylatin ila sama'id dunya thabitun <tuk> Tapi Allah Ta'ala Turung ke langit dunia Tiap-tiap malam tu Memang ada hadis sahab Tapi gicok cung pada malak Nisfu syabir katanya Tuha turung mari Nak dengar Siapa nak, nak, eh? nak doa tu doa ni Doa tu doa ni adalah hadith sangat-sangat boleh -sangat ataupun hadith ni adalah hadith pelong, hadith palsu tak ada sama bagusnya hadits sahih, ha, nih sudah pun disebut hadith ni di dalam silsilah al ahadith as sahihah al albani bani, layak katanya tak sedap pegas sangat lah hadith-hadith apa sahijah pasama dengan isu sya'abaya gotu gani, walau pun ada sesungguhnya hadith yang mengatakan Adanya yang fadilah gotu fadilah gani tapi umumnya hadith da'if kita kalilah kita nak beramal dengan malak dah saya tak siwak jadi keliru kita kalilah kita nak beramal dengan hadith da'if amal untuk diri kita sendiri jangan siapa kau berpegang siapa kau support dengan sebab malu kita pakai piyamulai malak ni kita pakai poso esok gotu go ni kita buat apa ni kita sedekoh banyak sengah setengah hukum atas muka dunia tu tak? Dia pergi katanya Malam Isfu Sha'ba ni Lebih mulia Daripada Laylatul Qadar lagi Haa tengok Masya Allah Dia pergi macam tu Maka Kita pun tak sewa jadi Buku banyak Siapa nak amal Saya orang tanya Banyak Kadang-kadang orang tanya, kan? Kadang -kadang orang tanya Selak -selak boleh buat. Kan? Saya pergi Raya mudah-mudah kan? Siapa nak buat, buat. Siapa tak sewa buat Belah Orang yang nak buat Cikak ni yang ngaji Pesan yang ada yang katanya boleh buat. Go to, go ni, go to go ni. Kita nak jadi duk lari orang ataupun duk suruh orang. Kita hanya mengajar orang. Lepas tu duduk dia orang tu sendiri. Nak pilih, tak si pilih. Nau tak Nak ambil, tak si ambil. Nau tak betul? Jangan duk dipaksa orang. Amanah bagi orang mengajar, dia kena jadi konklang. Jangan iya engkau tu, jangan iya kau ni. Cuma geso orang okay, gemah, Gesa ni maknanya apa? Senap senoh orang okay, gemah. Marilah kita pakai klik kepada sunuh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Cuba tanya. Sepatoh ya katanya Nabi wak gapo madenis puja ber. Nabi baca Yasin tiga kali dok. Nabi semaya hajah ada. Tanya waktu. Bila kita tanya. Kenyok kenyok kenyok kenyok. kenyok Wis apa di sunuh Nabi? Baulah kita persedak hati Orang jawab soalan pun Dia tahu yang reti sungguh Kalau dia nak jadi konklang sungguh Dia raya Hak ni dalai katanya Ada suhaif Betul Hak Nabi buat Hak ni ada dalai Daripada hadis kot Tapi hadis da'if Ha tu Ulama-ulama Hak mari sokong hadis ni Raya katanya Fadilak gotu fadilak kot ni Apa kak? Siapa nak pilih hak mana? Nampak okay. Pilih ki Ha begitulah lebih kurang dah? Lepas tu, ada masa sikit lagi. Saya minta boleh. 5 minit lagi dah. Ha boleh Ramadan. Kita ni nak no, dalam bulan Ramadan ni nak ada yang perubahan. Eh. Ada yang perubahan. Kalau kita partner dah hidup kita dulu-dulu ataupun luar daripada Ramadan, lepas-lepas dah. Maknanya kita duduk baikki seorang, baikki, baikki, baikki. Alhamdulillah, tanah katanya kita partner tu. Tapi kita notnya, duduk di dalam bulan Ramadan yang lagi akan datang ni, we jadi botrian. We jadinya pengajar kepada kita, mitok dengan Allah. Sejak daripada belong Ramadan nak sabar lagi, mitok dah. Ya Allah, kalau sekiranya umur aku masuk di dalam bulan Ramadan tahun ni, Minta lah aku ni tubuh badai sehat. Boleh wa amah sepenuhnya. Dan aku du'azir nak. We sepenuh. Dan we jadilah Ramadan ni kesih dalam hidup aku Saya ada tengok dalam. Ada satu kata-kata ulama. Kata-kata ulama ni tak? Iaitu dia sebut. Ni orang Zami dulu. Nak no orang katanya cintanya kepada Ramadan ni. La ilaha illallah. Sungguh dalam hidup dia. Saya baca dah kepada kita. Yaitunya. Berkata. Ma'la bin al-fadl. Ya katakan. Kanu yad'un Allah sittata ashhurin an yubanligahum. Ataupun an yubanligahum ramadana. Thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Berkata, Ma'la bin Al-Fadl. ya kaya kata kena? Orang-orang salih, Orang as-salafus salih pada zaman-zaman dahulu, Berdo'a mitok dengan Allah Ta'ala, Ni boleh, Belum pada sapa bulan Ramadan, Mita Allah Ta'ala, Wisapalah, Oma puak-puk dia masuk di dalam bulan Ramadan. Tengok ni ni boleh, belum pada Ramadan berlepas pada tu, doa pula ni boleh, supaya Allah ta'ala terima amal yang dia buat di dalam bulan Ramadan tengok tu nak no, ayat katanya, sungguh. oleh okay, zami dulu berkata Yahya bin Abi Kafir dia ya kata kan kana min du'a'ihin setengah daripada doa-doa oleh okay, zami dulu, do doa lah Allahumma sallimni ila Ramadan Wahai ku serahkanlah aku ni kepada bulan Ramadan maknanya eh? nak royak katanya ya Allah muwi panjangilah umur aku siapa aku boleh amik tak ada banyak dalam bulan Ramadan wasallim Ramadan li dan serahkanlah bulan Ramadan kepada aku maknanya aku nak gunung jadi sepenuh wu jadi wu hati guna sebulan Ramadan wa tuslimhu min wat, apa ni wa tuslimhu minni dan serahkanlah Ramadan yang aku dah amal go goni going go to wu jadi amalan aku ditrimo. Apa? Ini saya ambil daripada kitab mana ni? Iaitu nya dari kitab Jali Sukafi Ramadan. perkara-perkara sunat, perkara-perkara yang menjadi adab fadilat dan perkara yang menyalahi. Oleh siapa tu? Orang menulis kitab ni, Abu Abdurrahman Khalid bin Hussein bin Abdurrahman, juzuk 1 muka 89 dar Cetak yang pertama... Tahun 2002... Tahun 1422 Hijri... ani nak ayat katanya... Orang-orang zaman dulu... Dia perasaan nuk benar... Supaya Ramadan boleh ke dia... Dan... Dia guna Ramadan... Sebanyak mungkin... Lepas tu, Kita pun berjadilah... Nah? To have we hadiah kepada kita... Boleh Ramadan... Saya... Tak sehingga jadi panjir sangat kecik hari Ramadan ni. Sebab kita pakai tahu belakang katanya. Khutubah, ceramah, tazkirah, we ucap pegawai tu ucap pegawai ni. Tengok ni. Dalam minggu ni siapa 10 hari duduk siapa bulan Ramadan pun orang kecik hari Ramadan. Khutubah, khutubah. Ikut kita gismayah di masjid mana-mana pun tak ada tajuk lain dah. Tajuk Ramadan. Oh, dekat -dekat, sekolah, haki. orang dekat-dekat asafa 10 hari, orang kecek haa itikah kelebihan tu kelebihan ni. Bulan Ramadan ha akhir sekali dalam bulan Ramadan, orang kecik pula ha nak menyambut hari raya, amalah tu amalan ni. Gitu, nak raya. Orang tak kecik ha tahun baru dalam bulan Ramadan. Dia ya, bukan pu yeria, bukan musainyo. Ya. Ha tu. Orang tak kecik ha ha gapo ni, ha kelebihan wak makhluk dalam bulan Ramadan. Sebab bukan dia itulah nak no, ayat katanya orang okay, kecik ha ramadhan ha laylatul qada ha iktiqah ha wa amale gotu goni gotu goni terutamanya ha kru'ay orang okay, nak no, kecik dah dah bulan ramadhan maka kita pun semua dah saya anggap katanya sebagai akhir ni untuk saya lah walaupun masa masa mengurpe tu ada lagi dah boleh jadi ada lagi ngajar sekali lagi gile-gile siapa apa? saya tak tahu tapi untuk saya kira katanya kalau ada keluar lagi boleh mari lepas Ramadan kalau عمر panjang, kalau عمر pendek mana ke? Akhir malam ni akhirlah umur hidup kita. Ha tu. Jumpa semulalah dalam kubur. Nah, siapa mati? Tulur-tulur teguh Assalamualaikum Samad. Ha tu. Tuk. Kita tuluk Samad ni pagi. Samad hati dulu. Ha gitu. Dan insya-Allah kita jumpa. Kalau tak jumpa atas dunia ni, orang-orang soleh sampai dulu yang kata-kata ana, "Boleh berjumpa, boleh nak beceh," dia katanya, "Kalau sekiranya kita tak jumpa lepas badan ni, kita akan jumpa semula di dalam syurga. Ha, tengok. Nak katanya, atas dunia ni, takdir Allah Ta'ala boleh jumpa, jumpa pula. Tapi dalam syurga, semua katanya takdir Allah Ta'ala juga. Ya. Tapi orang-orang yang berimih, orang beramal soleh, orang yang bertakwa, bakal duduk dalam syurga belakang. Ya adanya hari perhimpunan fa. Orang-orang yang berimih. Gitulah lah. Untuk pengajian kita. Pada malam lening banyak banyak majuk yang saya bagi wayak kepada kita. Ada salah silap, saya minta maaf banyak banyak dan apa yang betul yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.